berawal dari sini diceritakan ada sebuah pembantu kita sebut saja dia Madit Madit pembantu yang rajin sekali saking rajinnya ia menyapu jalanan sampai ke tempat ia bekerja ini tugas kamu untuk hari ini Oh, terima kasih, Tuan. Majikan pun berangkat kerja. Madrid melakukan pekerjaannya dengan sangat girang. Sebagai pembantu dan dia pun mencoba hal baru dengan cara mencium. Waktu terus berputar bahkan berjalan panjikan pun pulang membawa uang Tapi sayang hanya untuk sebulan tak cukup untuk makan Oleh karena itu mandir perlu tambahan Dengan cara yang dia belum ketahui Wah. Udah habis semua Bagus nih pembantu Nampaknya sang majikan senang dengan pekerjaan Madit. Iya, Madit. Begitupun Madit dengan senyum malu menyambut sang majikan. Bapak sudah pulang? Won baru gua. Oh. Kerjaan kamu udah semua? Hah? Kerjaan kamu udah semua? Sudah, apa? Kalau sudah silakan pulang. Oh, boleh pulang, Pak? Ya? Boleh. Terima. terima kasih, ya. Ya. Diawali di pagi hari. Madid yang rajin masih saja melakukan hal gila Menyapu padahal belum disuruh Dengan berakhirnya menyapu ini Berakhir juga video ini Kalau banyak pengunjungnya lanjut episode 2